guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini hari Kamis ya Waktunya kita balik ke Situ Bondo. Sayang ya sebenarnya kita rencananya balik hari Sabtu Namun ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal Kita harus pulang hari ini Oke, okay. seperti apa keseruan kita di jalan Ikuti terus ya guys ya Jangan di skip Oke, okay. Ya. Yeah. Oke okay guys, sebelum kita balik ke Situ Bondo, kita sarapan dulu ya Rujak soto Rujak, rujak soto baru keluarga Rujak soto baru keluarga Jadi ini versinya beda ya Kalau kemarin versinya itu Rujak soto Babat sekarang Rujak soto ceker Plus pentol bakso al Nah ini dia penampakan Rujak soto ceker Plus pentolnya guys Ada yang tertarik minat DM ya Komen di bawah Oke guys selamat makan Guys, kita sudah sarapan rujak soto lagi ya guys ya, tapi versi ceker ayam sama potol bakso ya guys ya. Kali ini kita akan langsung balik ke Situbondo, tapi sebelumnya kita akan mampir dulu di pantai apa itu ya, pantai Baluran ya? Espon Java, Afrikan Espon kalau udah gue ya namanya ya. masuk di daerah Situ Bodos. Setelah itu kita langsung ke Waduk Bajulmati. Kita lihat air lagi di sana, guys. Di sana juga bagus pemandangannya, guys. Oke, okay, sebelumnya kami tidak bosan-bosannya mohon bantuan dan dukungan dari saudara-saudaraku sekalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, guys ya karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami dan ini kita juga dapat oleh-oleh ya dikasih karena ini kesukaan kue kesukaan saya sampai satu toples dihabiskan sama saya ya kerja dibelikan satu mika ini untuk dibawa pulang yaitu kue khas Banyuwangi bakia rasa keningar ah mantap rasanya mantul banget guys jadi kalau kalian ke Banyuwangi Mau nyoba jajanan khas Banyuwangi? Inilah salah satu rekom dari kami: Bakia Keningar Anisa Wehas Banyuwangi. Oke, okay guys, kita sekarang sudah keluar ke jalan raya ya, untuk menuju arah pulang ke Situbondo. Mohon maaf, yang kerjaannya kita akan melewati Jalun 8 di selatan itu ya Jalun Rencananya kita akan melewati Jalan Gumitir ya Di Gunung Gumiter ya Tapi dikarenakan ada sesuatu hal Di situ Bondo yang gak bisa kita tinggalkan Akhirnya kita pulang lebih awal Dan kita putuskan untuk lewat Jalur Pantura Yaitu Taman Nasional Baluran tapi nanti kita akan mampir di pantai Balurannya nanti di sana guys. Pantai Balura. Kita lanjutkan perjalanan kita guys. Ini di sebelah kita, sebelah kiri kita ini adalah Taman Lambangan Banyuwangi yang tadi malam kita sembuh Kita lewat sini, terus nanti mentok pertigaan kita balik kanan. Sebelum Sebelum alun-alun Banyuwangi kita langsung belok Kanan lagi Dari sini lurus mentok kita belok kiri Sebelum Taman Sri Tanjung kita belok kanan guys. Jadi guys Ini pertigaan PLN kita belok Bensin di Ketapang aja, ya. Di pom Ketapang, kita nambah bensin, nambah bahan bakar. Bahan bakar kita masih tinggal separuh lebih, ya. jadi kita nambah aja. Nambah 100.000, mungkin udah cukup. Oke, di depan ada plang. Kalau lurus, kita ke Taman Sri Tanjung dan kalau ke kanan kita langsung menuju arah jalan pulang ke Situbondo guys. Di sini ada pelang di atas tuh ya. terus Pendopo Kawaijet atau di depan itu Taman Sri Tanjung kita belok kanan untuk menuju arah jalan pulang ke Situbondo. Kota Santri tercinta guys jangan di skip ya guys ya ikuti video kami dari awal sampai akhir dan jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe guys mohon maaf jika cara bicaranya masih belepotan ya karena kami masih pemula masih belum lihai lah dalam bicara ya dan sekalinya kita masih belum pede guys setengah-setengah masih guys Mudah-mudahan ke belakangnya sudah mulai agak gimana ya, gitu ya, mulai lancar ya, guys. Ya, oke, okay. jangan kita langsung belok kiri, guys. Belok kiri mentok seperti perempatan lampu merah, kita langsung ambil jalur kanan. Nah, kita belok kiri, guys. Ya, kita belok kiri di atas juga ada di atas, di depan ada lampu merah, kita belok kanan menuju arah. Jalan pulang ke Situbondo. Oke, okay, sekali lagi, guys, mohon dukungannya ya, guys, ya, untuk channel perkembangan channel kami, guys. Ya, mohon dukung channel kami dengan like, comment, dan subscribe, guys, karena komenan kalian itu sangat berarti buat kami, dan subscribe-nya juga sungguh-sungguh sangat berarti buat kami, guys, agar kami terus semangat untuk membuat konten-konten yang lah. Insya Allah kalau ada rezeki nanti kita vlog ke Jati Banteng untuk mukbang bakso kepala bayi, bakso kepala bayi Jati Banteng. Jadi kalau teman-teman setuju, komen ya di bawah ya. Kita mukbang bakso kepala bayi, bukan kepalanya bayi ya, tapi bakso kepala bayi. Yang ukurannya cukup big. Mudah-mudahan ada rezeki guys. Mudah-mudahan ada rezeki guys. Amin amin amin. amin. Lampu merahnya cukup panjang di sini guys kayak kemarin di sini panjang lampu merahnya guys. biasanya kita sampai dua kali lampu merah baru jalan guys. karena memang panjang guys, panjang guys. yuk kita jalan guys, cepat bang. cepat abang jago yang di depan. kita biar ketutup lampu jauhnya, Biar nggak nunggu lagi guys. Biar nggak nunggu lagi guys. ayo abang. Ayo. Tenggir, gua gak nutup nutegir, gua agak nutegir, gua agak nutegir. Udah mati aja guys. Takut ada polisi di. Karena tadi hijau. Sudah hijau, kita belok kanan guys, menuju arah Stobondo. Kita belok kanan, belok kanan. Nah dari sini kita lurus guys ya, kita lurus. Kita skip dulu guys ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Dan pohon jangan di skip guys ya Agar kalian tahu jalannya dari Bajongi ke Situwondo itu melewati jalur mana saja ya guys Oke, okay. bantangin terus ya guys ya Oke okay guys, tadi sebelum di Pelabuhan Apa itu, Ketapang Ketapang ya Sebelum Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk itu Penyeberangan Kita diarahkan lewat jalur ini Mungkin ada lonjakan di Anu itu apa, nih? Pelabuhan ya, mungkin ada lojakan Arus. Jadi dialihkan ke sini oleh bapak polisi. Kita lewat jalur tikus lagi, guys, karena kondisi di Banyuwangi betul-betul sangat ramai, guys. Ramai, padat, padat, bener. Nah, ini sekarang kita lewat jalur tikus, guys. di sebelah baratnya pelabuhan. Setahu saya tebusnya di situ. Ah iya betul, itu gunungnya. Rencana saya tadi mau sepil pelabuhannya guys ya. Untuk kita dialihkan ke daerah ini jadi kita spill di sini aja, ya guys. Nanti kita isi bensin, saya videokan lagi, guys. Ya, oke, okay. jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Dan aktifkan juga tombol notifikasinya, guys. Oke, okay. kameramen, jangan tidur ya, nanti jatuh HP-nya, guys. Kameramen, kita sudah mulai lelap ini, guys, karena tadi malam tidak tidur, ya. Munculnya tidak tidur sebentar, lama tidurnya, guys. Ngorok lagi dia, guys. Oke, okay. pantengin terus channel ini videonya, guys. Jangan lupa like, komen dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami, guys. Oke, okay? ketemu lagi di video-video selanjutnya, guys. Yuk, sekarang kita sudah berada di Watu Dodol, ya. Icon juga ini buat Banyuwangi, ya. Watu Dodol, Watu Dodol. Ini adalah Watu Dodol. Nah, di situ juga ada patung Gandrung ya, guys ya. Ikon kota Gandrung Banyuwangi. Ini Watu Dodolnya, guys. Watu Dodol dan itu patung Gandrung. Icon kota Gandrung Banyuwangi. Kota Gandrung Banyuwangi, Gandrung Gandrung. Selamat jalan Banyuwangi. Semoga kita berjumpa lagi. Waktu, kalau ada rezeki, guys. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki buat kita semua, melancarkan rezeki kita, dan memanjangkan umur kita semua, serta memudahkan segala urusan kita semua. Sekali lagi, kami mohon dukungannya, like, comment, dan subscribe ya, guys, ya. supaya kami tetap. Bersepakat untuk membuat konten-konten terbaik di YouTube, tentunya. Oke, okay, nanti kita videokan lagi perjalanan kita. Mohon jangan di skip, ya guys, jangan di skip. Dan sekali lagi, mohon like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian, ini Ya, oke, okay. kita ikuti terus, guys. Oke guys, kita sudah masuk di perbatasan Banyuwangi Situbondo. Kita sudah masuk perbatasan. Nah, kita sudah memasuki daerah Kabupaten Situbondo, guys. Daerah Kabupaten Situbondo. Jadi kita langsung ke tempat wisata, guys. Tapi berhubung kami capek, capek, ya. capek ya. Berhubung kami capek, mungkin kami cuman apa namanya video-videoin aja ya agak turun guys. untuk ke pantai Balurannya mungkin lain waktu guys ya. kita capek guys. pengen cepet sampai. pengen cepet rebahan nah di sini guys. ini tapi kayaknya ramai guys. ramai guys, ramai deh guys. nah di sini. ini pintu masuknya ya guys ya. pintu masuk untuk ke pantai Baluran guys ini pintu masuknya ke dalam soalnya masih jauh guys ada sekitaran 2-3 kilo ke pantainya guys cuman tempatnya ya yahud guys mungkin lain waktu ya guys ya kita kembali ke, ke sini lagi ke pantai baluran hari ini kita akan cukup ke hari ini kita cukup ke apa namanya tuh ya ke baju mati aja ya waduk ya waduk baju mati ya. sebenarnya letak wilayah geografisnya itu masuk ke daerah kabupaten Situbondo mungkin karena aliran air waduknya itu lari ke Banyuwangi APBD Banyuwangi mungkin yang membangunnya sini tapi tetap ada di Situbondo letak geografisnya secara kita sudah jauh melewati perbatasan Banyuwangi Situbondo ya guys. Tapi di sana mungkin pembangunannya APBD Banyuwangi yang membangun, kita juga tidak tahu seperti apa jelasnya. Sehingga dinamakan Bajul Mati. Bajul Mati itu adalah daerah Banyuwangi. Mungkin karena perairannya dialir, dialirkan ke Banyuwangi, guys. Air waduknya oh, uh, sedia. Oke okay guys, tidak jauh dari sini kita sudah akan keluar dari hutan Baluran, guys ya, alas Baluran, Taman Nasional Baluran. Hujannya makin deras, guys. Ke depanan guys, kameramen guys, biar jelas guys. Oke guys, hujan makin makin deras guys. Sebentar lagi kita keluar dari Taman Nasional Baluran. Kita memasuki desa Banyu Putih Yaitu di daerah markas Marinir ya Puslatpur 5 Baluran Marinir Bondo. Nah ini besar lagi sudah keluar guys ini Sudah turunan, turunan langsung keluar ya Hujannya deras, tapi mataharinya masih menyengat, guys. Masih panas, guys. Beda dengan di Kawajan, guys. Kalau di kawainya cuacanya terik, hawanya masih dingin. Kalau di dalam mobil ya masih dingin, guys, karena AC-nya dihidupkan guys. Kalau udah ya tungguin, guys. Ya sedikit cerewet lah, apa-apa, guys. Ya kita cari duit, tayo, guys Ya sekali lagi guys ya, kami tidak bosan-bosannya mohon dukungan kepada kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys, karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami guys. Nah di sini ada post ya, apa ini? Ada apa kah ini ya? Rigid Oke okay, di situ ada icon ya, icon mobil kecelakaan ya, biar kita pengendara lebih berhati-hati saat memasuki daerah Taman Nasional Baluran. Oke okay guys, ini kita sudah di Desa Banyu Putih Di sini juga ada Kolatmar Komando Pendidikan Komando Pelatihan Marinir atau gimana? Kita juga kurang tahu guys ya. Oke okay guys, ini di sini ada markas Marinir guys ya. Ini bentar lagi ada meriamnya, guys. Menandakan bahwa di daerah ini adalah depan dulu. Nanti kalau sudah ada meriam baru ini dilongkan. Nah, ini guys. Ini guys, ada meriamnya, guys. Meriamnya, guys. Meriam, guys. Ini Pussletur 5 Baluran Marinir. Oke. Okay? Kita lanjutkan lagi perjalanan kita nanti kita spill lagi tempat yang lain ya. Oke jangan sampai taruhnya ruang ya tanpa ya. sepion alang guys. Apes di seruduk banjero awas kau banjero dikejar tidak bisa sudah. Awas lo ya. Untungnya cuma kacanya yang pecah Oke guys kita sekarang sudah ada di Pertigaan ya lampu merah Panji ya di CP1 Panji ya Kita tadi sempat ada insiden ya Sepion kita yang sebelah kanan disrempet oleh Pak Jiro, Tapi Pak Jirunya kabur guys tidak berhenti guys Kita mengejar ya tidak mungkin lagi CC kita akanlah jauh guys di sisi kita kalah jauh Akhirnya ya mau gimana lagi lah Untung, Untungnya cuma kacanya aja guys Untung hanya kaca saja guys Nah di sini kita sudah Dekat dengan rumah guys Kita sudah dekat dengan rumah Di depan ada perempatan lampu merah Kita terus setelah itu Langsung kita belok ke kanan guys Masuk gang belok kanan Masuk ke gang rumah saya guys Oke okay, ini lampu merah terakhir kita kita masuk gang dalam rumah guys Oke okay, guys Terus sekarang masih belum ada Tegun berbil buka guys Gimana ini guys Gimana ini guys Gimana ini guys, guys? Oke okay, Kita masuk gang Kita belok kanan guys Kita belok kanan guys Masuknya agak sulit guys ke rumah guys karena ada, -ada spion kanan guys di rumah saya cukup sempit guys tempat parkirannya guys oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke hey okay. okay guys Guys, kita sudah sampai guys ya terima kasih buat kalian yang sudah support kami dan sudah menonton video kami sampai akhir kami doakan mudah-mudahan rezeki kita sama-sama lancar dan segala urusan kita ya guys ya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye